untuk kalian juga yang ingin langsung nyobain, langsung dikasihkan aja Untuk kalian yang nyobain langsung dan mendapatkan update video-video terbaru dari suaranya Cukup aktifkan notifikasi loncengnya Maka kalian akan mendapatkan update terbaru di setiap harinya. Langsung aja kita mainkan get of kaca bosku dengan modal recehkan aja Mudah-mudahan kali ini kita bisa JP ya bosku ya Barang top 88 kita coba mainkan bosku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 dan kali ini kita mainkan Get of Gatot Kaca yang merupakan salah satu game baru rilis Iwasku ya Mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak lah ya boy dengan perkalian-perkalian besarnya Habis mirip-mirip uh, dengan Get of Olympus yang biasa mungkin kita mainkan ya Kali ini kita coba mainkan dengan versi Get of Gatot Kaca Tentu dengan versi ini uh, dengan simbol-simbol yang sama-sama belum kita tahu Iwasku ya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 Baru get om gatut kacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa diadilkan di kesempatan dia ini Coba terus kita mainkan ya Turunkan kembali simbol dari get kaca ini Mudah-mudahan saja bisa profit maksimal Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini brother Dikasih pecah lagi kali ini Main santui aja lah ya Boy. Dan tentunya untuk betnya boys uh, Sesuaikan saja dengan bet kalian untuk antara modal dan pejangan terlalu memasangkan brotherku karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah kerungkatan musuh kali ini kita coba teruskan masih bareng gate of gatos kaca nih boy. kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng si simbol simbolnya si boy gate of gatos kaca luar biasa banget kali ini oke okay. ini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 caranya cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku terlebih dahulu sebelum kalian bergabung dan menjadi membernya bosku kali ini kita coba pesan kembali simbol simbol dari kato pegatot kaca ini bosku oke kita coba turunkan perlahan tapi pasti ya dengan pola sekitar gratis mungkin akan kita dapatkan kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini Masih kita coba bareng kita pegatot kacanya bosku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 cobain terus kita coba terus pantang pulang sebelum tumbang, bosku. kita coba sikat-sikat kantor di kesempatan di hari ini bareng kita buka kacanya kita turunkan si kembali kali ini, boy. dan untuk kalian para subscriber yang punya pola terbaiknya silakan coret-coret di kolom komentar mungkin para subscriber pengen nyobain ini ya mudah-mudahan hari keberuntungan ya, bosku. dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan pet dan waktu yang sama.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 Ya untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya, kali ini coba kita turunkan kembali, kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother Kita pecahkan lagi Dan tentunya tempat satu tentu slot juga, uh, terima kasih untuk bersamahannya ya Dan tentunya dengan pola pola kita main kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian, langsung mengawali Kalian memulai suatu game shot ya, dan kali ini kita coba kita pecahkan perlahan kembali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 kita sudah simbol hijau green symbol kali ini ada batu merah juga ada grand diamond falcon diamond semua lengkap di ini bosku simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke ledakan kembali kali ini kasih pecah oke mantan jiwa bos kita coba lagi kali ini bos yes, kali ini kita kasih pecah lagi